Kuryakana, jujeng Ajaaah <tuk> <tuk> <tuk> Ajaaah <Ayu. tuk> Ajaaah Yo yo, halo teman-teman selamat datang kembali di channel Tonton Aja Masih Bersama saya Sabu, Ahmad seperti biasa hari ini, Amin ada kembali yaitu Mabru Aiso Speed nampaknya udah lumayan lama ya teman teman Amin udah no Mabro Aiso Speed jadi dalam video dikasi kali ini si Mabro Aiso Speed itu melakukan karaoke karaoke lagunya dari dari Deler Medi Deler Medi atau siapa itu yang berjudul Tuna Tuna Tun Tapi kocaknya si Mabro Aiso Speed itu ketika dia nyanyi Tuna Tuna itu <tun> ya langsung aja deh kita langsung aja beli videonya ketika Mabro Aiso Speed itu karaoke lagunya Deler Medi yang berjudul Tuna Tuna Tun Ya, temen -temen. <laughs> Oke, kita play aja cuplikan. Videonya sih mabro Ixo sweet ketika dia menyanyikan lagu tersebut. kayak ya. Poi daninya masih lihat baca waduh Tunik tunik tunik taratata aje puriyagara tujhe aaja churi le badar arjagaria bariya churi ja bajata churi churi de bu kada arjagaria bariya dun la <laughs> Donic Donic Donic. Blow blow blow. Donic Donic Donic Donic Donic Donic Donic Donic Donic Juna-juna tur, Duh, Jadi, judul sama peliannya dibaca juga di dia Pola jadinya Oke tunik tunik tunik tunik tunik tunik tunik tunik tunik tunik tunik tunik tunik tunik tunik Dia selalu bikin hal-hal konyol teman-teman. Ketika dia live streaming di YouTube-nya, tunak tunak tunik tunik tunik tunik tunik tunik